Datuk. Oh Datuk Orang semua Sini Datuk Oh Datuk Wih gak Memang Datuk ya Bosarnya badannya Sampai ah. Woi, ngapa nih mati kan? Wih diarah aku mesin lampu Mana ada turun naik keranjang nih?